Hari ini konsumsi kita juga dalam kondisi yang agak menurun. Oleh karena itu, tadi pagi pas saya di beberapa kabupaten saya di Kebun Lebar Presiden, untuk mempercepat proses penyaluran BLT dan pabrik karya tunai desa. Pausa, dan desa yang sudah salur Des, BLT segera dimanfaatkan, dimanfaatkan BLT, segera disalurkan yang Januari belum salur, Februari langsung rapel dua bulan, berarti enam ratus Dan bagi penerima BLT, kalau segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dan yang penting adalah semua yang kita lakukan sebagai upaya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kita. Saya dari pikiran, pikiran yang dimaksud di sini adalah desa-desa di Indonesia. Kalau seluruh desa diserbuan ada 400 kan desa makmur semua masih kabupaten Serbuan akan makmur. Lalu desa-desa belum makmur akan pernah sampai di kabupaten Serbuan akan makmur. Percepat pencairan BLT Dana Desa tahun 2022 Gus Halim Dana Desa di RKDES segera salurkan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halif Iskandar atau Gus Halim meminta para bupati dan wali kota untuk mempercepat proses penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa tahun 2022 dan program padat karya tunai desa atau PKTD yang sudah tersalur ke rekening kas desa atau RKDES Percepatan penyaluran bantuan tunai tersebut efektif untuk menekan angka kemiskinan serta meringankan beban keluarga miskin dan rentan di desa Paupati dana desa yang sudah salur ke RKD segera dimanfaatkan hak-hak warga -hak penerima BLT segera disalurkan yang Januari belum salur Februari langsung rapel dua bulan berarti 600 ribu tegas Menteri Desa Abdul Halim Iskandar saat meresmikan badan usaha milik desa atau bom Des bersama Cirebon bangkit bersama di kandang sapi yang terletak di desa Kemarang pada Jumat 18 bulan 2 2022 lalu nah, dalam sambutannya Gus Halim juga meminta keluarga pemerintah Mampan BLT agar bijaksana dalam membelanjakan bantuan tersebut Nah, menurutnya pemenuhan kebutuhan konsumsi ataukah harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, dan bagi penerima BLT, kata Gus Salim ya, tolong digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Ya, jangan dipakai untuk bayar utang dulu gitu loh. Bayar utang ditunda ya, kata Gus Salim. Yang penting sekarang kebutuhan konsumsi. Tolong para pemberi utang dimaklumi dulu itu kata Gus Halim. Nah untuk diketahui Gus Halim telah memastikan pencairan bantuan langsung tunai atau BLT dan desa lebih cepat untuk tahun 2022 ini. Nah, tahun 2022 yang sudah dicairkan per 17 Februari masih 354 miliar alias 9,62 persen dari total pencairan dana desa. Hal ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya menyentuh di angka 93 miliar nah, dengan percepatan tersebut Bu Salim akan memaksimalkan pendampingan penyusuran nah, PAPI misalnya saat ini terbentur dengan polemik syarat minimal BLT Dada Desa 40% dari total keseluruhan Dada Desa nah, kalau dihitung jumlah KPM-nya tidak perlu 40% ya jangan dipaksakan 40% daripada kemudian tidak berhak menerima BLT kemudian eh, mendapatkan BLT Dada Desa hanya karena semata-mata ingin memenuhi syarat 40% selanjutnya Gus Salim juga memaksimalkan pendampingan dalam mengupdate terkait perubahan jumlah maupun nama KPM pasalnya banyak kepala desa yang masih terjebak dalam persoalan tersebut sehingga membuat pencairan BLT terjebak